Satu lagi kita akan bikin apa halaman bukan halaman baru kita akan ubah halaman utama kita tidak bentuknya tidak seperti ini tapi adalah langsung ke list of posting ya daftar postnya jadi untuk itu kita ke layout nah, dari tadi kita belum main-main dengan layout ya layoutnya di sini ada di template kemudian ada di layout layoutnya kita menggunakan root.html.hiix di sini dan di bagian header ini akan saya hapus saja yang boilerplate-nya. Di sini kita akan bikin title kita sendiri dengan header. Kemudian H1 aja, Lalu kita tambahkan emoji biar keren. Misalnya. Oke, okay. sudah. Kalau kita lihat sekarang, dia sudah berubah walaupun yang bawahnya belum. ya Kemudian, kita ke, nah, kita akan main-main ke front-end sedikit ya. Di aset di sini, asets ada CSS. Di sini juga, dia load-nya adalah aset app.css kan? Nah, ada di folder aset CSS, app.css di sini, dia load Phoenix.css. Phoenix.css ini apa? Kita bisa lihat di sini adalah miligram. CSS Framework ya, itu. Dan saya tidak mau menggunakan ini, jadi kita ganti aja yang di. Oh, mana tadi? Kok hilang? App. .css kita ganti dengan CSS versi sendiri yang sudah saya siapkan. Jadi ini kita delete aja. Kita bikin file baru dengan nama kreasi dev.css CSS. Dan berhubung ini bukan tentang css, jadi css-nya kita opas saja dari yang saya siapkan. Dan kalau kita save, sekarang sudah berubah seperti ini menjadi lo, nah dia? menjadi hitam. Ya, walaupun ini masih ada boilerplate ya. Ini uh, adalah di uh, template page index. Ya, jadi yang ini adalah yang uh, layout-nya, yang ini adalah yang di page indexnya.